Tuh, Pak Hajar, gak ada hal-hal yang tenang. kerja gak pede. Gue gak kepingin iya, karena mudah buat. Ah, iya, gue anu kita ada tikungan. Lo saya di sini syuting. Di sini di sini, seneng semua, semua nih jadi bingung mau ngomong apa. <tik> Halo, nama aku Stealus Tari, biasa dipanggil Tari. Uh, aku disini sebagai admin sales. Aku antara divisi apa? Divisinya di warehouse. Aku nih, biasanya dipanggil itu Dian. Lalu aku divisi operasional. Nama aku Desi, dari divisi bordir. Nama saya Vanessa Galah Avrilian, bisa di Panggil Vanessa. Divisi saya di sini sebagai penerimaan barang dan pre-order. tugasnya admin sales itu bales chat, rekap order, uh, retur, dan komplain tugasnya stok data, terus update stok, ya berurusan dengan dengan data-data lah jadi aku mastiin barang datang dari vendor sampai ke pengiriman barang kalau bordir itu biasanya ini menerima pesanan dari customer yang minta bordir jadi kita membuat sesuai reklasan customer Memproses dari awal sebelum dibordir sampai ke proses pengirimannya Sukanya bisa banyak pengalaman Hmm sukanya tuh apa ya banyak banget ya sukanya Terus di sini tuh kan timnya tuh masih muda-muda uh, Tim muda-muda kayak gitu jadi asik-asik bareng Kita ketawa-tawa bareng, kerjaan kita kerjain bareng jadi tuh kalau yang kerjaan banyak nggak kerasa, capek pun nggak kerasa. Nice. Kalau di itu paling ini sih. Uh, Kalau ada customer yang pesen satu bordir nama, tapi untuk ini untuk banyak scrub Banyak <tuk> Seneng semua nih, jadi bingung mau ngomong apa. Oh iya tempat kerja saya dekat dapur, bisa sekalian makan. Minum es teh buat es teh. Nes, Yes, kerapanmu isur. Astagfirullah apa meneh kae. Tari mau ngelok ae to. Yes. Terus so kipasnya itu VIP? Saya sendiri 2 kipas. <SILENCIO> Kalau misal ada salah bordir. Kalau bisa ada salah bordir kan uh, dari dari kami kan harus apa ya namanya? Ada resiko buat ganti scrap yang baru gitu. Oh, Jadi harus lebih teliti lagi. Berarti dari customeran harus uh, menginput atau menginfokan nama yang baik dan benar lah ya jadi ya kita dari, dari kitanya juga kadang kan ada salah uh, dari kaminya salah input data kan juga bisa kalau kurang teliti jadi kan pengaruhnya ke bodirnya nanti berarti kalau salah input data itu kan salah bodir itu kita ganti dengan strap baru gitu ya mbak ya? iya, betul okay. Mantap dulu ini berarti kita bodir salah nama itu. Gampang sih kerap yang garus, nah tapi ya dong buat customer tersulit lah bertemu pelanggan kami ya tersulit ya kadang tuh kayak uh, kita harus dipaksa untuk sesuatu yang tidak mungkin untuk sukanya sih misal nih kita sudah memaksimalkan orient customer. Namun terkadang masih ada komplain dari customer, tapi kami tetap memproses dan merespon setiap semua komplain-komplain dari customer. Cuma ya warnanya aja sih yang kadang bingung soalnya ada yang banyak, banyak terus ada yang sama. Oh, berarti hapelin warna gitu ya? Hmm. Ya Iya, hapel, Nah, oke. Okay. Oke, okay, yang pertama. Enggak boleh lihat nah ini mana apa? ini peach peach yes yes peach, peach. peach? peach. peach. peach? peach? peach. ini? ini nah ini yang bikin sulit <laughs> <no>. <laughs> antara turkis atau jade kayak sepertinya turkis turkis turkis <speaking> itu turkis? iya uh, turkis jadinya <speaking> uh, lebih gelap oh oke okay. nah baby blue <speaking> Ya. Marun. Mungkin ya, warna yang sama gitu kita satukan ya. Mungkin lilac sama iris. Iya bener lilac sama iris ya. Hampir sama. Tapi ya kurang lebih udah hafal ya. Oke. Okay. Oh dukanya itu doh. Sudah tengah malam. Usai awang mulih doh. Pikir aku itu kok. Akus. Terus aku, anu nyata deketmu loh ceritanya doh. Ya, bentar ya, Bang. Bisa terpi toh. Cucu, cucu, cucu mencatper. Tuh, no. Terus peko lah, kan ngece toh. Mari kita pulang. Mari kita pulang. Yes, mari kita pulang. Wah, kayaknya datang. ngacet banget hal ini tenang saya itu om leh kerja kope Lagi ya ke pihak kamu leh konten ya guys jangan ditiru. <tuk> Yo, dibeli dibeli dibeli Rp 155.000 satu beli satu Bli, eh sini mau beli? dia beli dia beli beli dia beli mas beli dulu oh, so, oh, oh, oh, oh. Nah, beli beli beli beli kita masuk sesi iklan